Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di gedung Akademik Center Kampus A Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. tepatnya pemirsa pada hari ini tanggal 16 April 2023 telah diselenggarakannya acara Festival Panti Asuhan Tahun 2023 se Palembang Sumatera Selatan. Yang mana pemirsa acara pada kali ini diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di bawah naungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan berikut pemirsa liputannya. Untuk Anda, Festival Panti Asuhan tahun 2023 sekota Palembang Sumatera Selatan diadakan secara langsung di Gedung Academic Center Kampus A Raden Fatah Palembang pada hari Minggu 16 April 2023. Kegiatan ini tentunya turut dihadiri oleh perwakilan Pemkot Sumatera Selatan, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kepala Prodi, serta seluruh jajaran civitas akademika. Dalam acara ini turut diadakan lomba-lomba untuk anak-anak Panti Asuhan As meliputi lomba sambung ayat Al-Quran, lomba membaca puisi, serta lomba mewarnai. Dan turut juga diadakannya santunan untuk anak-anak Panti Asuhan As serta ditutup dengan acara berbuka puasa bersama. Menurut Marwansyah MPDI, selaku perwakilan Pemkot Sumatera Selatan, beliau mengatakan di Palembang berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial, ada 106 panti asuhan. Kegiatan pelaksanaan yang diadakan oleh mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IDE sudah sangat luar biasa sekali. Namun kami berharap seluruh panti asuhan dapat berpartisipasi aktif di acara selanjutnya. Kepala Prodi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mengatakan, di mana yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhti Ali, bahwa kegiatan ini adalah output dari mata kuliah event Management. di mana nanti dari dosen-dosen lain, kelas-kelas lain juga akan mengadakan acara seperti ini. Ada yang dalam bentuk seminar, bedah buku, dan juga lomba seperti ini, serta tentunya event-event yang lain. Uh, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini Sangat bagus Dan malahan excellent lah menurut saya uh, Tanggapan saya Insya Allah kalau bisa ini berkesenambung Berkelanjutan tidak hanya Di tahun 2023 ini Tetapi insya Allah di tahun depan Kita tetap melaksanakan kegiatan yang sangat positif Ini uh, Ini selain Kegiatan ini merupakan output dari mata kuliah Event management hmm. ya yang diampu oleh Bapak Mukti Ali Kemudian kita mengundang para uh, dari Panti Asuhan ya sesumbatraselatan se-Palembang ini dengan tujuan kita bisa me, apa namanya, merasakan bagaimana uh, perasaan dan membuat mereka gembira di, di bulan suci Ramadan ini supaya berkah dan supaya kita mendapatkan pahala seperti itu. Uh, jadi ini menjadi hal yang sangat luar biasa kalau kami dari pemerintah kota Palembang menilai Apalagi dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa. Kalau sebelumnya ini kan belum ada festival panti asuhan yang dikelola oleh adik-adik mahasiswa. Biasanya yang mengelolanya adalah komunitas yang lebih besar, seperti. Yayasan Abu Yatama pernah melaksanakan hal seperti ini, tetapi ketika dikelola oleh adik-adik mahasiswa ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kami pemerintah kota Palembang. Harapan kita kegiatan-kegiatan ini akan bisa berlanjut karena kita harus saling memberikan titik give kepada anak-anak yatim piatu. Kemudian paling tidak kita harus kepedulian dengan anak-anaknya tempel di mana dia ini kan tinggal di panti yang orang tua yang enggak ada di tempat itu. Orang tuanya ada yang meninggal atau uh, uh, bapak atau ibunya yang sudah meninggal atau kedua adanya. Nah dengan adanya kegiatan ini memberikan supporting kepada uh, para penghuni panti-panti asuhan yang ada di Kota Palembang uh, bahwa... Uh, ini akan motivasi yang tinggi. Salah satu contoh tadi ada Pak Mawansa. Uh, beliau itu salah satu kabak yang ada di Kestra. Beliau itu uh, dari semenjak kecil sudah tinggalkan orang tuanya, om bapaknya. Kemudian ada juga Pak uh, yang sebagai dosen kita ini, uh, Pak Ade. Beliau juga ini apa itu Pak Mufti beliau ini juga uh, semenjak kecil ditinggal orang tuanya meninggal. Uh, Tetapi Pak Mufti punya apa itu niat yang tinggi. Bagaimana ke depan kita walaupun orang tua sudah meninggal dia supporting untuk menyelesaikan sekolah bahkan di rewang, uh, di uh, apa itu sampai jual maksud saya ikut di jalan-jalan, uh, ikut jual rokok, kemudian nyemir, kemudian sampai menaik mobil, bus, dan lain-lain untuk menyalakan studinya. Bahkan sekarang beliau adalah salah satu uh, ASN atau tenaga dosen di UINRA dan FATAPALIM. Artinya supporting-supporting yang itu akan memberikan uh, apa itu motivasi kepada anak-anak Panti Pak Aswan, walaupun dia sekarang ini tidak tahu nanti pemimpin-pemimpin yang akan, akan datang. Ini ini ini kan kita dengan demikian. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Saya Muhammad Farhan Davisa Putra bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.